Denny sigat tak tunggal Ngawi nak janji Buat teman-teman yang di rumah terima kasih telah menyaksikan official video klip dari Ngawi nak janji Darboy koe mbien momong tresno janji rapat kal Cari pun Mantap mantep atin. Bakal nggak ini pahiku, si sebutan Cardo nyono, aku pamit balas lu ngono, pandungamu sing takjul, aku takut. boni penmu tangi tangi peduan bayanganmu ning pikir iki bunga tahun secah ungu hari rasa tarasari saiki aku balik sekolah kon api janji puttoy ki ten ngani sri anti nek ngalun ngalun ngawi oh soy ki Orang bodo ora no se bido mak Orang mantuk naruku ora sekian live streaming Matur Nuon terima kasih buat Aylai Kau Tak Sang tuturku besok ti not rasa aku ringan weh starang na Biar susah terkapar, sayi kau spesial, kau adalah only you, ngambil nonginku nyading sirammu.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 Jangan